Semua, di video kali ini saya ingin sharing melalui praktek langsung bagaimana cara kerja Microsoft Word, serta membongkar tips dan trik penggunaannya. Merubah satuan unit, klik menu file, pilih option, klik advance, geser dan cari bagian display. Pada opsi measurements unit, pilih satuan yang diinginkan. perbesaran tampilan, klik menu Ribbon View. Pada deretan grup zoom, kita dapat menemukan opsi-opsi untuk mengatur seberapa besar tampilan dokumen. Saya sudah membuka sebuah file yang saya download dari sebuah website. Jika Anda ingin melihat secara langsung kondisi dokumen ini, saya sertakan link download di deskripsi, sehingga Anda bisa menggunakannya sebagai bahan praktek. Page setup. Dari ribbon menu layout, klik size, pilih A4 atau sesuai kebutuhan. Pilih margins, klik custom margins. Isi sesuai kebutuhan. Kita bisa menggunakan tombol tab atau shift plus tab pada keyboard untuk pindah ke kotak isian yang lain. Jika opsi apply to terisi whole document, setting ini akan diterapkan ke seluruh halaman di dokumen kita. Membuat style, style dalam Microsoft Word dapat membuat proses kerja yang lain menjadi lebih efektif dan efisien. Seperti membuat daftar isi, dan merubah teks tertentu yang sudah diterapkan style menjadi lebih mudah. Mari kita praktekkan seleksi judul bab. Menu style ini berada di deretan menu Ribbon Home. Untuk membuat style, klik segitiga panah ini dan pilih Create a Style. Beri nama style, misalkan H1, klik OK. Kita sudah membuat satu style baru untuk judul bab, dan style baru tersebut muncul di deretan galeri ini. Mari kita lanjutkan membuat style. Untuk bagian dokumen yang lain, seperti subjudul. Namun sebelum itu, kita akan memformat teks subjudul tersebut. Numbering atau penomoran teks. Setelah subjudul ini terseleksi, pilih numbering dari menu pop-up yang muncul, atau dari menu ribbon home di deretan grup paragraf. Pilih jenis numbering yang diinginkan dan rapihkan teks. Kemudian, masih di menu Ribbon Home, di deretan Group Font, klik tanda panah ini. Aktifkan checklist pada opsi All Caps, klik OK. Klik tombol Decrease Indent untuk menggeser subjudul ini ke sebelah kiri, rata dengan alinea di bawahnya. Klik tombol ini dua kali untuk menyamakan ketebalan antara numbering dan subjudul. Selanjutnya, kita buat style untuk sub judul ini. Beri nama h2. Mari kita lanjutkan mencari sub judul yang lainnya untuk kita terapkan style Tempatkan kursor di bagian subjudul ini, atau seleksi subjudul tersebut. Dari galeri style di menu bagian atas, cari style yang sejenis dan klik style tersebut untuk menerapkannya ke teks subjudul yang sudah terseleksi. Secara otomatis, subjudul lain yang diterapkan style yang sejenis, akan mengikuti format pada style yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu numbering teks bold atau tebal dan all caps atau semua teks menjadi huruf kapital. Mengupdate style. Seleksi salah satu subjudul. Pada menu ribbon Home, di deretan grup paragraf, klik tanda panah di bagian bawah ini. Isikan 18 pada kotak before dan 6 pada kotak after, dan klik OK. Di Gallery Style, pada Style yang aktif, klik kanan dan pilih Update. Secara otomatis, bagian lain pada dokumen ini yang sudah diterapkan style tersebut, akan ikut berubah. Spasi Baris Untuk menyamakan spasi baris seluruh bagian dalam dokumen, Tekan tombol Ctrl A pada keyboard untuk menyeleksi seluruh dokumen. Masih dari menu ribbon Home di deretan grup paragraf, klik Line and Paragraph Spacing, pilih sesuai kebutuhan. Kita juga dapat mengaksesnya melalui kotak dialog saat tanda panah ini diklik. Selanjutnya, kita akan merapihkan bagian dokumen yang lain. Tempatkan kursor di depan paragraf kedua. Tekan tombol Ctrl Shift pada keyboard. Dengan masih menekan kedua tombol itu. Sekarang tekan tombol anak panah bawah, satu kali. Lepaskan semua tombol. Kita telah menyeleksi satu paragraf ini menggunakan keyboard. Kemudian, dari deretan grup paragraf pada menu Home. Klik Justify. Klik pada paragraf selanjutnya, dan klik lagi tombol Justify. Kita juga bisa menggunakan cara ini tanpa menyeleksi teks atau paragraf terlebih dahulu. Kita rapihkan bagian dokumen yang lain. Posisikan kursor di depan teks Bab 2. Klik menu Ribbon Layout, pada deretan grup Page Setup, klik Breaks dan pilih opsi yang sesuai. Saya memilih Odd Page agar Bab 2 ini berada di halaman baru dengan nomor halaman ganjil. Dengan langkah ini, teks Bab 2 tetap akan berada di bagian awal halaman meskipun pada halaman sebelumnya terjadi perubahan. Untuk selanjutnya, bab dua ini akan kita proses sama seperti pada bab satu, dengan sedikit tambahan style. Lanjut ke bab 3. Masih ingatkah saat melakukannya pada bab 2? Posisikan kursor di depan teks bab 3. Pada menu Ribbon Layout, di deretan Group Page Setup, klik breaks dan pilih odd Page. Terapkan style untuk judul dan subjudul bab seperti pada bab sebelumnya.